Assalamualaikum sobat ahlan ngomongin mimpi hampir setiap orang pasti punya mimpi entah itu mimpi jarak dekat atau mimpi jarak jauh nah masalahnya ternyata banyak orang di luar sana yang nggak tahu atau bahkan nggak peduli sama mimpi mereka nah makanya di video ahlat tv kali ini kita akan menanyakan santri-santri pesantren santri-santri pesantren islam al irsyad tentang sebenarnya punya mimpi itu penting nggak sih Punya mimpi itu sangat-sangat-sangatlah penting. Punya mimpi itu penting banget. Menurutku mimpi itu tidak penting. Ya menurut Ana sih penting banget. Menurut Ana, memiliki mimpi itu sangatlah penting. Menurut Ana, uh, punya mimpi itu penting banget sih. Ibaratkan orang yang hidup tanpa mimpi itu ibaratkan nanti jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, muter naik mobil tapi nggak punya tujuan gitu. jadi Nggak ada faedahnya hidup kalau nggak punya mimpi. Tentu dong, punya, punya mimpi itu adalah sebuah hak bagi segala bangsa. Kenapa? Karena mimpi, seseorang jika mempunyai mimpi itu mempunyai motivasi untuk membangun masa depan. Karena dengan mimpi, biasanya kita bisa lebih maju untuk kedepannya. Karena orang ketika tidak berusaha untuk mewujudkan mimpinya, ya mimpi itu buat apa? Ya, karena kalau ente nggak punya mimpi, ente nggak punya masa depan. Masa depan seseorang itu bukanlah bergantung daripada keadaan, tapi daripada keputusan. Orang sukses dapat berhasil karena dia dapat mengambil keputusan yang bijak. Keputusan bijak tersebut adalah berani bermimpi besar. Mimpi itu udah ibaratkan tujuan. gitu. Jadi kalau kita hidup tanpa mimpi, yang mana mimpi itu tujuan, jadi, tandanya -tanda kita hidup tanpa tujuan. Hidup kita nggak berarti gitu kalau ada, kalau hidup kita tanpa mimpi. Nah, jadi pentingnya mimpi itu untuk mengarahkan hidup kita untuk selalu berada di jalan yang benar menuju ke tujuan kita. gitu Karena dengan mimpi, kamu bisa mengetahui orientasi yang harus dan menjadi kepastian hidup kamu. Dengan belajar dan mengabdi skill yang dia punya. Biasanya mimpi yang searah dan sejalur dengan passionnya dia itu lebih mudah untuk digapai. Teruslah berusaha untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata. ya Karena mimpi itu agar meraih masa depan, tertata, rapi, dan jelas bagaimana yang akan kamu lalui di masa yang akan datang. Cara mewujudkan mimpi adalah yang pertama dengan mengetahui tujuan mimpi tersebut. Cara agar seseorang meraih mimpi ya Itu kalau dari Ana pribadi, itu cukup tiga sih Yang pertama itu adalah, yang pasti ya Doa, doa kepada Allah Terus yang kedua, ridho orang tua Dan yang ketiga, konsisten Be a legend Mimpi Ana ingin jadi kontraktor nasional Mimpiku pastinya bukan mimpimu Pertama ini, mimpi Anah sekarang ada tujuan utama Anah Membahagiakan orang tua Itu yang paling penting banget Yang kedua anak belum tahu mimpinya karena tergantung Allah Yang menentuk nanti Mimpian saya adalah Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya Selagi saya masih bisa Dan mereka masih ada di dunia Kalau untuk mimpi Anah Mimpi anak itu yang pertama sebenarnya Anak pengen banget sih ya, bisa hidup berkeluarga sama orang tua, sama nanti anak keluarga anak. Itu anak pengen buat bisa hidup di Arab Saudi ya. karena Mimpi saya sampai sekarang adalah bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menjadi diri saya sendiri. Pantang menyerah dan pantang lelah. Karena jika engkau lelah dan menyerah pada saat itu, engkau tidak akan mendapatkan hasil yang kau bayangkan pada saat itu dan engkau akan menyesal. Buat para pejuang mimpi, pegang erat-erat mimpi kalian. Karena kalau sapi hilang, kalian harus merum lagi buat nyari mimpi. Tidurlah sebanyak mungkin untuk mendapatkan mimpi yang luar biasa. Tetaplah bersemangat dalam mereh mimpi-mimpimu. Bagi kalian para pejuang mimpi, tetaplah ikhlas. Walaupun tak rela kalau pesan dari Ana Mungkin jangan terlalu banyak dengerin perkataan orang gitu Karena gak semua orang tuh Bakal seneng ngeliat ente itu berkembang Lebih Menjadi diri kalian sendiri